Di situ berkomentar, min katanya Lesti gak jadi juri a 5 lagi ya. Ada sebuah pertanyaan nih persahabat ya. Kita tentunya mendapatkan informasi langsung dari Abi Ramzi yang saat diwawancara di channel Youtube KH Infotainment. Perhatikan persahabat ya di sebuah judul, Ramzi tahu permasalahan Rizky Bilar dan Lesti kejora. Bantah Lesti diboikot jadi juri di persahabat ya. Fix. Lesti Kejora tidak diboykot jadi juri D 5 Ini langsung disampaikan oleh Abi Ramzi Kita lihat juga banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Di antaranya dari akun burung Anaskor hantu 92 Walaupun gak diboykot jangan jadi juri dulu Ah dede aku gak suka kalau dede ketemu cicilan Kasian dia habis dikata-katain sakit hati aku kita doakan saja mudah-mudahan Bunda Lesti selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kita lihat juga persadabat tanggapan dari akun Eviolis mengatakan Tetap untuk saat ini dedek pasti kurang nyaman sebagai juri Lebih banyak mudorotnya dan lebih baik fokus keluarganya Dan insya Allah rezeki akan terbuka dari pintu yang lain, amin kita hanya bisa mendoakan untuk sang kejora mudah-mudahan sehat terus, bahagia selalu, dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Kita lihat juga persahabat tanggapan dari akun hr 91 underscore mengatakan, Dari awal, Abi Ramzi selalu bilang, support ayah dan mamah kejora. Apa bukan hanya KDRT dan perselingkuhan saja yang terjadi? Mungkinkah ada hal yang lebih parah dari itu? Hanya mereka yang tahu. Semoga keluarga Dede diberi keselamatan dan kesehatan. Amin. Mudah-mudahan persahabat ya. Lesti Kejor dan keluarga selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan kesabaran. Amin. Dan kita lihat juga bersahabatnya di postingan terbaru berikutnya di unggahan Bang Yudi Revan. Satu jam yang lalu, mengunggah sebuah postingan berada di perjalanan, dan untuk tujuannya di situ ada pondok aren Jakarta Serpong, Soekarno-Hatta. Wow, warta baca ya kira-kira mau ke bandara apa mau ke Tangerang? Berharap banget ya, ada kabar baik yang kita dapatkan dari keluarga besar Rizky Bilar, dan semoga apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran. Dan selanjutnya disimak juga di sebuah kalimat kata-kata yang sangat bijak Diunggah oleh akun Alia Ginanjar 92 Dia terkenal karena prestasi dia besar karena karya-karya yang diminati penikmat musik Dia bertahan karena dia selalu menjaga perilaku dan etututnya Dia selalu melibatkan Tuhannya dalam segala hal apapun itu dia tidak pernah sedikitpun membalas orang yang membencinya Bagi dia buruk di mata manusia tidak penting Asal jangan buruk di hadapan Tuhannya Jadi siapapun yang ingin menjatuhkan dan menghancurkan Dia terima dengan ikhlas dan sabar Karena dia percaya selagi Allah bersamanya Tidak ada satupun yang dia takutkan Masya Allah luar biasa Semoga Lesti Kejora tetap bersinar Dan semoga selalu memberikan karya-karya terbaik untuk kita semuanya Dan pastinya kita juga masih menunggu kabar terbaru dan cidukan vitamin terbaru lainnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru mengenai bunda Lesti Kejora